Oke, okay, baik. Segmen komersil yaitu mobil Suzuki Carry Tayo. Oh, yeah. Ya, <laughs> Tayo, tentunya yeah. disebut Tayo karena sudah menjadi ikon mm -mm. dari Suzuki. Ikonik dari Suzuki mm -mm. karena dia sudah dilengkapi dengan mesin k 15B sama kayak R3, mesin R3 yeah, pada prinsip yang, yang lama. Mm -hmm. Jadi, dipastikan mesinnya lebih irit, lebih responsif, lebih bertenaga, mm -hmm. tentunya. Mm -hmm dipastikan gak akan ada kendala lagi bagi dibandingkan brand yang lain itu kita masih menang masih menang hmm. ya untuk Suzuki carry -nya. carry nya karena terkenal di seluruh medan Betul. Ter terkenal kuat terkenal handal baik tanjakan pun dia torsinya jauh lebih besar ya kita ada empat tipe untuk pick up nya itu pertama ada di FD FD itu ada di harga OTR 161.600. Oke. Okay. Yang kedua itu ada FDPS. Jadi sama buka bak belakang aja. Oke okay. Tapi dia udah ditambah AC plus power steering itu dia harga Rp170.200.000. Rp200.000. Ya yang okay. ketiga itu ada di WD. WD. WD itu white deck atau buka bak tiga kanan okay. kiri sama belakang. Oke. Okay. Itu di harga Rp162.600.000. Oke. Oke, okay. hmm, dan yang terakhir itu di WD juga, WDTPS tapi SPS. dia AC plus power steering betul. itu di angka 171 juta 200 ribu iya Oke, okay. nah ini belum di potong cashback ya. Har Bom. harga tersebut baru underut. Yeah. Cashbacknya hmm. berapa sih, Cashbacknya itu kita sampai 35 plus plus. 35 plus iya plus. Nah, teman-teman plus plusnya apa aja bisa langsung japri ke. Selamat aku. <laughs> Untuk pakai kreditnya yang termurah ada nggak sa? Ada dong. Kita cuma bayar DP 2 juta aja udah bisa bawa pulang Angsurannya berapa? Sah? Angsurannya itu di kisaran 3,9 sampai 4,1 Selama? Selama 4 tahun Selama empat tahun? Iya, jadi lebih, oh, murah, lebih murah kan? Lebih murah bener kan mobil-mobil yang lain Betul, betul, betul, betul hmm. DP-nya 2 juta doang DP-nya 2 juta Yakin aja Yakin ya, saya nggak bayar apa-apa lagi Enggak dong Kayak admin, Engga. administrasi, angsuransi atau semacamnya Engga. Semuanya udah masuk input di DP itu Jadi 2 juta 2 juta tok. 2 juta. Tau. Angsurannya? Angsurannya itu untuk di FD. Jadi aku kasih tahu aja, di FD itu 3,9. Oke. Okay. Untuk yang ACPS itu kisaran 4,1 sampai 4,2. 4,1 4,2 selama, iya. selama 4, 4 tahun. tahun DP-nya sangat terjangkau, angsurannya pun sangat terjangkau. Kalau menurut saya untuk angsurannya itu sekitar 116.000. Betul. Jadi hariannya itu ya untuk pengusaha itu harga apa ya? Harga Betul. kecil kali ya. Sa kita ilustrasi compare ya. Iya. Kita nyawa per hari dua ratus lima puluh ribu. Mm -hmm. Bener ya Betul. Rata-rata lepas kunci mobil pickup ini satu harinya dua ratus Iya dua Nah, teman-teman yang beli mobil, mm -hmm. beli mobil ini dengan DP 2 juta, saya pastikan jauh lebih murah daripada teman-teman rental iya daripada sewa di Atau luar sewa. tapi sekarang lebih mahal om jadi empat ribu ada yang lepas kunci itu empat ratus ribu empat ribu lepas kunci yeah, per hari nah. 24 jam ya per hari 24 jam waduh empat ribu udah ketahuan tuh dikali tiga puluh yeah. hari nah, harusnya bisa beli mobil itu ya <laughs> apa buat mandiri segitu betul itu. betul betul betul mobil MPP E3 hmm, atau E3 Excel Excel kebeli ya betul dengan angsuran segitu dengan angsuran per hari kalau teman-temannya nyewa 400.000 tapi hmm. di sini dibuktikan sama Sasas dan itu belum ada tambahan lain-lain mungkin nanti kalau untuk aksesoris atau oh ya kita untuk pickup itu ada oh. free gear free gear? ya untuk gear pertama itu kita di free jadi konsumen itu bawa mobilnya ke tempat kir okay. itu bawa aja nggak usah bayar, gak usah bayar. Hmm, biasanya bayar rp seribu. angsurannya sangat murah DP nya apalagi sangat kejangkau mm -hmm. banget buat teman-teman yang mau mulai usaha atau yang sudah menambah armada usahanya ya mm -mm. gitu kalo mau nambah lagi boleh langsung hubungin aku betul karena memang stoknya terbatas ya iya tapi untuk pickup ini kita lebih banyak sih daripada passenger nya ya oh gitu jadi kalau untuk Pembelian di bulan ini atau bulan besok itu kita masih terima gitu. Hmm, iya, dipastikan tapi berburuan. Buru buru takutnya, ya. takutnya ada PT yang mau beli tiga puluh unit. Ya betul, betul, betul, betul. Iya. Saya lihat hmm. juga di sini, walaupun berderet, tapi gak terlalu banyak. Sarah. Iya. Hmm. Cuman ya puluhan lah. Karena memang udah nggak produksi lagi ya, untuk iya, Nik betul. 2022. Dipastikan untuk Nik 2023 harganya jauh lebih mahal ya. Lebih mahal dia. Bedanya itu sampai 7 juta sampai 10 juta. 7 juta sampai 10 jutaan. Hmm. Dan juga kespeknya gak sampai segitu dong. Iya dong. Iya loh. Sayang dilewatkan teman-teman, mumpung masih ada stok yang lama. Betul. Uh -huh. Tapi juga ini mobil baru dong. Baru dong, uh -huh. kita semuanya baru di sini. Baru dan bergaransi pula ya, secara mesin maupun secara surat-surat pun terjamin atas nama iya. pembeli. Atas nama pembeli. Gitu. Oke, okay, ada lagi saya mau disampaikan. Udah, mungkin ini aja ya. Oke. Okay. Okay. Nah, berikut tadi yang telah kami sampaikan bersama Sasa. Kurang lebihnya saya mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, saya dedi dari Derosa Auto Channel dan Sasa dari Citra Asribuana Citra Undur Diri. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.